Orang DM saya, marah-marah saya Dia cakap, weh boleh tak kau kalau ajar make up Ajar slow-slow, ajar step-by-step step. Ni semua benda kau nak ajar dalam satu video Macam mana orang nak tangkap Okay So, dalam video kali ni Saya akan ajar cara pakai foundation Dengan eyeliner Okay Mula-mula kita pakai mini foundation Dari mutih. Eh, sebab mutih ni lah kulit aku makin putih tau Okay, korang keluarkan foundation ni Korang pakai lima dot. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dalam kotak ni, dia dah ada eyeliner dengan beauty blender. So, kita dab-dabkan foundation dengan beauty blender yang mutih bagi. Kan eh, korang dab-dabkan sampai dia mendap dekat dalam kulit korang. Barulah sekata. Lepas tu, kita pakai mutih eyeliner. Siapa yang ada eyeliner jenis macam ni, tapi tak kerti pakai, main saya tunjukkan eh. Korang tarik je. Okay Nampak tak? Kan lah tarik tu Baru korang pergi dekat hujung mata ni Sambung kan Haa Senang je Contohlah kan Kalau korang tak puas hati dengan eyeliner korang Korang tak rasa susah nak ambil wet tissue Korang cakak cakak je pakai kuku Haa Lepas tu baru korang boleh lukis balik Okay uh, By the way Saya punya contact lens ni Saya pakai dari Easy Lens eh, Easy Lens Dah siap. Okay, siapa yang nak nampak gebu, muka nampak gebu, ha, pakai je motif foundation ni. Ok, next. Nak saya ajar apa pula. Bye. Dalam cowok yang gak suka kamu make up-an, POMPUL! Apa sih alasannya? Aku sukanya kamu natural. Cuma cewek genit yang pakai make up. Gini loh, di hari pernikahan nanti kamu dengan dia, kamu make up-an enggak? makeup kan? Jadi, fungsi makeup tuh apa sih? Makeup itu membuat wanita merasa spesial Laki pada gak tahu aja Cewek-cewek ya pas PSBB tuh malah dandan di rumah Kita ngebuat diri kita sendiri tuh ngerasa spesial Gak cuma itu, banyak banget wanita yang sukses di bidang makeup, seperti kreator, MUA, business owner dan juga lainnya. Buat kamu yang alisnya suka naik sebelah, yang eyelinernya masih tumpul, terus latihan, tingkatkan skill kamu, bisa aja kamu jadi MUA ternama nanti. Kita nggak tahu loh. Coba dulu obrolin baik-baik ke cowok kamu. Kalau dia masih nggak suka kamu pakai makeup, yakin betah sama dia. Aku sih kagak nyaranin. Tak sukalah perempuan makeup. Perempuan makeup ni semua fake lah. Suka yang natural beauty je. Ai tak suka yang makeup sebab yang makeup ni semua fake. Muka dia orang bila makeup lawa gila. tapi bila remove ya Allah buruk. Hello bang. Siapa cakap aku makeup untuk kau? Siapa cakap perempuan yang bermakeup ni untuk lelaki? Abang ingat abang handsome sangat ke kita orang nak impress abang ni? Kalau abang muka Farid Kamil ke Eren Aziz ke bolehlah lah cerita. Bah abang pun muka macam tayar. Silap hari bulan tak ada siapa pun nak kat abang. Kau ingat aku spend duit banyak-banyak ni nak nampak sama ke? Ha? Mahal-mahal aku beli makeup, aku nak nampak sama. Coy, baik tak payah beli. Orang laki ni cakap je suka yang natural padahal belakang kau dia ushar, gapo-pelah lawa. Kalau cari skandal tu, ah mesti nak cari yang lawa. Kan mana ada orang cari skandal muka buruk kan? Kau ni makeup tebal lah, muka fake lah, muka tak ori lah. Tapi skandal kau, semua yang plastik sejerih, yang montok kan semua eh. Kan? Kakak, ada tak make untuk tujuh tahun? Lapan tahun ada tak? Sembilan tahun ada tak? Sepuluh tahun ada? Sebelas tahun ada? Dua belas tahun ada? Jadah dia. Assalamualaikum, dek. Saya yang dah tua ni tak ada berian nak make up, dek. Haa, saya pakai lotion je, dek. Haduh, haduh, haduh. Sayanglah kulit tu, dek. Muda lagi, dek. Nak make up apa je, dek. Haa. Kan kalau saya cerita pasal zaman saya dulu... Haa, ada pula yang kata zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama Budak sekarang tak sama macam dulu Budak sekarang suka make up. budak dulu tak suka make up huh. Okey, takpelah kalau korang kata tak sama Tapi masalahnya, kulit korang tu masih muda lagi, masih cantik lagi, masih helok lagi, masih licin lagi, masih mulus lagi Terlalu muda, terlalu muda Dulu masa saya sekolah rendah, saya pernah lah sekali kan, try nak pakai lipstick ibu saya Kena tonyok tau. Kena tonyok bibi tu. So, cuci balik. Nasib baik tak kena tonyok dengan cili. Ha. Tak perlu dah nak minta makeup 10 tahun lah, 9 tahun lah, 11 tahun. Apo, kurang ni? Ha. Kadang tu ada yang DM saya tau. Sampai dia maki saya, dia kata. Saya berapa kali dah minta makeup umur 11 tahun ni. Kenapa tak buat-buat? So, dah lama tunggu. Nasib baik buka adik aku tau. Kalau adik aku dah lama, aku cili dah mulut dia. Ha. Bukan cili aku Kurutan sekali. Ha, saya pakai lotion je, lotion mutih okay? Yang ni make untuk orang dewasa Untuk budak-budak tak ada eh? Korang pakai sunscreen je, dah cukup dah Terbaik komen ni Okay, jom Mula-mula kita pakai foundation Okay, lepas tu kau korang blend Foundation yang saya pakai ni dari mutih okay? Siapa yang pakai foundation ni, outer gebu Pakai lotion mutih dulu baru kita boleh makeup. up okay, blend, blend, blend, blend, blend Okay, lepas tu shading hitung sikit supaya nampak mancung. Dari jauh dia boleh nampak kau. Ke. Kening kena kasi on point supaya dia tak berkelip tengok muka kita. Okay, lepas tu kita pakai eyeshadow. Lubuh lah shimmer sikit. Pakai blush sikit. So, inilah dia hasilnya makeup untuk jumpa XBFF. Eh, hey, hello, ingat aku make up 2 jam ni semata-mata untuk jumpa dia ke? Baik-baik aku dating dengan lelaki aku <laughs> Nota kaki, ini konten je tau Bye Boleh tak make guna basic item? Boleh, jangan terkejut eh Ini hasil make yang betul dan benar <laughs> Ini make yang betul dan salah <laughs> Untuk yang baru belajar, elakkan pakai pencil kena yang warna hitam ya Pakai yang warna light brown macam ni Pilih colour foundation yang betul Dan jangan pakai tebal-tebal macam ni Kalau tak pandai pakai foundation Pakai je spray mutih Foundation Spray mutih Jangan pakai blusher terlampau merah Sebab macam ikan talapia tau tak Ambil je lip matte yang warna nude macam ni Letak dekat pipi sikit Ni lip matte mutih Lepas tu blend Eye shadow jangan guna warna pelik-pelik macam ni Bubur je lip matte tadi Blend pakai jari Lip matte mutih eh Jangan pakai maskara tebal-tebal macam ni. Pakai nipis-nipis -nip je. Elakkan pakai lipstick merah makngah ya. Makeup scandal bini orang. <laughs>